Mengutip Ramalan Jayabaya mengenai Ratu Adil bahwasanya Sang Ratu Adil berasal dari keluarga yang rendah iman Dimana Sang Ratu Adil ini berasal dari keluarga yang rendah iman Dan berarti keluarga Sang Ratu Adil atau orang tua Sang Ratu Adil Tidak mendalami agama Bukan tipe orang yang dalam keagamaannya ini yang dikatakan dalam ramalan Jayabaya, berarti sosok sang ratu adil ini sudah dipastikan dia berada di lingkungan yang bukan lingkungan agama yang kuat. Mungkin saja lingkungannya lingkungan yang biasa atau bercampur aduk. Dan dikatakan pula bahwasanya sosok orang tua sang ratu adil ini imannya rendah, itu tandanya apa? Orang tua sang ratu adil Tidak kuat ilmu agamanya Sehingga dikatakan imannya rendah Maka dari itu Mengungkapkan misteri ini Ternyata Orang tua sang ratu adil itu sendiri Adalah orang tua Yang berasal dari rakyat Jawa Tulen Jadi orang tua ratu adil itu sendiri Entah ayah maupun ibunya itu orang Jawa Tulen Orang Jawa Murni Dan Sang Ratu Adil merupakan keturunan Jawa Murni Jawa Tulen Bukan campuran dari mana-mana Karena ayah dan ibu Sang Ratu Adil itu orang Jawa Tulen Maka dari itu Sang Ratu Adil juga orang Jawa Tulen Dan Sang Ratu Adil digambarkan sosoknya seperti Betara Krishna Dimana dalam pewayangan Betara Krishna itu memiliki kulit Coklat muda Atau sawo matang Itu pakulitan Dari Betara Krishna Dan cara langsung Atau tidak langsung itu juga Memberitahukan bahwasannya Sang Ratu Adil kulitnya juga coklat Muda atau sawo matang Dan di dalam Ramang Jayabaya Juga digambarkan bahwasanya Sang Ratu Adil Memiliki sifat seperti baladewa, dimana baladewa ini memiliki sifat yang ulet keras kepala. Ulet keras kepala, kalau artinya jengkel, bicaranya itu bisa melukai orang lain, bisa nyelekit. Kalau orang Jawa bilang, omongannya nyelekit, bicaranya itu menyakitkan, atau bicaranya itu bisa kasar. Itu adalah sifat-sifat dari baladewa. Maka cara langsung atau tidak langsung itu juga menggambarkan sang Ratu Adil Berarti sang Ratu Adil memiliki kesamaan dengan Baladewa Yaitu memiliki sifat ulot, keras kepala Dan memiliki sifat yang tetek hati ini Memiliki sifat-sifat seperti Baladewa yang lainnya Dan dimana sang Ratu Adil ini sendiri juga dikisahkan Akan menguasai seberdelapan bulan akan memimpin sepedelapan bumi Walaupun Orang tua sang ratu adil rendah agama Bukan berarti ratu adil juga akan rendah agama Mungkin malah Dari latar belakang sang ratu adil yang rendah agama ini Mungkin malah menjadi Salah satu faktor pendorong bagi sang ratu adil Untuk mempelajari memahami banyak agama Supaya dia Benar-benar mumpuni dalam pemahaman agama Jadi dia tidak bisa dibohongi dalam hal agama Atau pengajaran agama Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Dia sebenarnya adalah Sang Pemilik dari Tanah Jawa ini sendiri Karena Sang Ratu Adil adalah sosok penguasa Tanah Jawa atau Raja Tanah Jawa di mana sosok Sang Ratu Adil ini akan didampingi oleh abdi dalem kinasihnya yaitu Kyai Sabdopalonoya Genggong. Di mana Kyai Sabdopalonoya Genggong ini adalah abdi dalem yang sangat setia kepada Sang Ratu Adil. Dan Sang Ratu Adil sangat beruntung bisa memiliki abdi dalem seperti Sabdo Sabdopalonoya Genggong. Dan Sang Ratu Adil ini sendiri dia memiliki banyak pemahaman Dia memiliki pola pikir yang matang Dan religius Sang Ratu Adil ini sendiri Orangnya itu kalau dibilang itu apa ya Kalau Bahasa Jawanya itu titis Orangnya titis Sekali ada masalah Dia tuh bagaikan anak panah Sekali melesat Dia tahu sasarannya ini Dia itu titis Dalam menyelesaikan masalah-masalah Dia tahu apa yang harus diputuskan Apa yang harus dilakukan Dan dia itu titis Pasti kena sasaran Pasti selesai Jadi Ratu Adil itu bisa dibilang Orang yang titis Titis menyelesaikan masalah Titis menghadapi masalah Titis untuk mengambil keputusan Titis untuk Membuat strategi Titis untuk hal banyak hal Walaupun sang Ratu Adil memiliki Bingol Judi yang ahli dalam strategi, tetapi dengan kemampuan dan bakat sang Ratu Adil sendiri, mungkin bisa jadi sang Ratu Adil jauh lebih titis strateginya daripada sang Bingol Judi. Karena mengingat juga bahwasanya sang Ratu Adil itu adalah sosok yang sakti mandiraguna tanpa aji aji, sedangkan sang Bingol Judi itu hanya sebatas sakti. Berbeda dengan Ratu Adil yang sakti mandraguna tanpa aji-aji. Sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis.